Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Rahayu Salam dari saya Ratu Bidadari Dukun Kondang Idola Sejuta Umat Dan Gus Sandi jadab Bersama Pada Pakan Ngopi Wingit Saat ini Ratu Bidadari sowan kepada Padepokan Ngopi Wingit Yang berada di Kota Malang Pada Pakan terbesar Di Kota Malang yaitu Ngopi Wingit amin, amin, amin. Luar biasa sekali Gus uh, saya di sini kan sowan, ibaratnya ya cuman numpang ngopi juga sih sambil kerokokan ya, kan, Soalnya di rumah saya tadi gabut. <laughs> Waduh, di rumah gabut mau kemana ini? seke Pak Depokanya Gus Sandi aja lah, biar gak gabut gitu loh. Siapa tahu nanti saya bisa ditarot ini? Pas <laughs> kok kebetulan saya main tarot? Ya? Iya, kebetulan juga main tarot ya. Habis live tadi. Oke, oke, Gus. Aku boleh rokokan enggak? Ini ya, sambil rokokan enggak apa-apa ya? Oh, ya oke, okay. Gus. Aku pengen ditarot ini, Gus. Ini lalu selendang Bidadariku ini bisa nggak ditaruh? Bisa, bisa. Entah itu kodamnya, mungkin pengin buat teman-teman kan banyak yang penasaran kok Ratu Bidadari selalu menggunakan selendang hijau itu kok spesial banget sih sampai ada yang menawar satu m ya ada orang yang menawar satu m selendang Bidadari I tapi sama Bidadari tidak dijual begitu istimewanya begitu luar biasanya bisa nggak mungkin Gus Sandi bisa menaruh apa sih keistimewaan dari selendang Ratu Bidadari ini boleh, ya. boleh aku pinjam sejenak Oh boleh boleh boleh Gus boleh aku akan coba uh... dan ini baru pertama kalinya dipegang sama orang lain loh ya dibayar 10 juta pun dipegang orang boleh, lain nggak ya? bakalan mau Nah ini aku mau mencoba untuk uh, menyelaraskan energinya mm -hmm. Untuk agar saya bisa membacanya Dengan kartu tarot saya Waktu bila Indonesia itu teknologi Sembilan roh, sembilan Hadir. Assalamualaikum salam, aku ratu bidadari dari nimbah mbah ibrahim, atma, wijaya, Joyo wijaya, kusumo. Assalamualaikum salam, ya hotamul hotam ya hodamul jin, ya hodamul ruh, ya tamul jasad, ya tamul gaib, ya tamul malaikat, ya ricalu gaib. Ya tamul gaib, ya ricalu gaib, sing manjeng dik selendang bidadari wujud sirullah, tijatullah, sifatullah, wujudullah. Ini aku boleh menjabarkan sedikit, sedikit. Boleh, boleh, boleh, boleh. Itu ini kan yang saya nanti nantikan saya ingin tanyakan. beliau ini uh, kayak ratu enggak dewi gitu ya? Iya, yeah, sosoknya berada seperti ratu. Di atas kencana, mm -hmm. Tadi ini dan setengahnya ini kayak berupa ular ya. Mm -hmm. Panjang sekali. Iya. Yeah, betul. Dan tapi dia berdiri di atas uh, kencana. Reta kencana gitu. Reta -kencana, ya. kencana itu wow, Luar biasa, guys. Dan ini apa yang pengen ditanyakan uh, tentang uh, selendang? Ini? Kemauannya yang ada di selendang saya itu apa sih, Gus? Kemauannya terus aku... apa sih uh, keinginannya? Dia ke saya itu seperti apa, dan ap apa yang dia lakukan ke saya? Dan untuk keinginan itu sendiri, aku akan bongkar dengan empat kartu. Yang pertama memang selaras ya dengan Anda, ya hmm, selaras ya. Selaras, iya, keluar kartu yang uh, intinya pas selmed, selmed, home selmed. Tadi kartu yang kedua di disini selalu membendung ya, suatu energi agar tidak mengarah ke hal-hal yang halusinasi lagi. Hmm. jangan sampai uh, yang memegang selendang saya itu uh, terbawa dengan ranah kehalusinasi. Jadi ya. Memang dia mintanya yang real, yang real, mau wujud, mau wujud dan di kartu ketiga saya keinginan dia jangan sampai ya eh, yang megang selendang saya ini ikut terbeban. terbebani okay. jadi lebih eh, santai saja hmm. di situ karena apa di kartu keempat positif mengajak ke depan melangkah ke depan yang lebih baik dan lebih baik selalu mengarahkan mengarahkannya lebih mengarahkan. baik jadi keinginannya di sini memang positif selalu mengajak dan berusaha untuk menetralkan suatu hal yang negatif negatif okay ke apa, penyelarasan. Penyelarasan. Terus apa yang dia tidak sukai dari Agungus? disukai dari sosok yang ada di selendang Ratu Bidadari ini. Saya buka kartu. Yang pertama, dia tidak suka kalau kamu terlalu waspada dengan dirimu sendiri. Waspada dalam diriku sendiri. Terlalu hati-hati banget contohnya seperti apa kesalkan nih gini uh, aku mau minum kopi tuh tadi takut tembung. tapi takut ini oke okay, tak okay, jadi okay. lo saja mau ya minum kopi ya silakan minum kopi okay, ya, okay. mau makan ya mau makan aja mau keluar main jalan-jalan ya keluar aja jangan ditahan-tahan hmm. seperti itu. dia nggak mau terlalu uh, seorang ratu pendadari sendiri ini anda yang terlalu waspada tidak mau biasa okay. saja karena apa di satu sisi di sini dalam ranah kesedihan Ratu Bidadari di sini dia berusaha selalu menetralisirkan netralisirkan kesedihan kesedihan suatu konflik batin ya semua pasti memiliki konflik batin hmm. tapi dia di sini hmm. uh, tidak ingin anda ini sedih terus betul di sini dia juga berusaha membangun suatu mental ya mental mental seorang ratu Bidadari sendiri uh, energinya ini membangun mental akan lebih kuat dan Kuat lagi, okay. dan di satu sisi kesimpulan dari ketiga kartu ini ya, memang lagi, -lagi positif ya, mengarah positif bangun. Oke, okay, Gus, ini mungkin e, pertanyaan yang terakhir ya: kesaktian dari selendang ratu Bidadari ini apa, Gus? Bui, mungkin teman-teman kan mungkin banyak yang penasarannya apa kesaktian dan kehebatannya selendang ratu bidadari ini sampai dijual apa sampai ada yang beli satu miliar aja nggak dikasih mau di apa ditukar sama mobil Lamborghini aja nggak dikasih gitu loh gak diberikan padahal hanya selendang di apa, dibeli seseorang diari seorang satu miliar ratu bidadari nggak kasih terus ada yang mau nukar dengan mobil sport Lamborghini pun juga tidak dikasih, bisa nggak ditarot apa kehebatan, kesaktian dan keistimewaan selendang Ratu Bidadar. Aku akan bongkar kesegiritualan selendang Ratu Bidadar. Yang pertama memang di sini ya energi ini tidak mau menyerah selalu melangkah ke depan. Dia ya. hmm. selalu mengajak kebangkit, ya. sama masih positif energinya ya. Nah, di satu sisi selalu mengajak untuk mengkaji diri energinya selalu mengkaji untuk diri mengupas tentang diri sendiri hmm. energinya jadi dia lebih cenderung uh, aku ya aku gitu hmm. aku ya aku ibaratnya gini saya pernah mendengar suatu istilah kata-kata alifku alifku alifmu alifmu hmm. Nah, di satu sisi untuk uh, energi ini ya dia sangat Pantang sekali dengan ketakutan pada bayangan diri sendiri. Bayangan diri sendiri. nggak mau kita ketakutan pada diri kita sendiri, hmm. bayangan kita sendiri karena apa? Dia ingin selalu berdamai dengan apapun itu. Betul, betul. Dia betul. ingin selalu berdamai dengan apapun itu dan di kartu terakhir di sini dia selalu mengajak untuk lebih uh, ke takfakur, meditasi untuk hmm. suatu penyelarasan. Penyelarasan sebuah energi. Jadi untuk uh, energi yang ada di sini sangat positif. Oke okay. katakan sangat positif. Oke. Okay. Terima kasih Gus. Mungkin ini sudah larut malam. Mungkin saya akan balik lagi ke rumah. Terima kasih. Saya sudah diterima sowan kepada pekan ngopi wingit bersama saya Ratu Bidadari dukun kondang Idola sejuta Mat dan ditemani oleh Gus Andi Eh uh, apa? Petinggi dari Padepokan Ngopi Wingit yang berada di Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.